emang arah emang tapi jalanan asa beda ay, nah, bernyau, tuh nah, kan ya. oh, Indonesia ya. in. ah, kecilnya Sarah, di perumahan karena teh anak, It, em, em, anak. ayam kamarana ku garaga muter-muter jadi perumahan lembur di perumahan kebun dijual duit Fusina gitu. mm. iya. ya, uh, hmm. oh, itu ayam Paling rada mesin jahit. Oh, anu itu umum belok kanan doang. Eh, nah ah, ah, ah, ah, ah, ya. kangen lah, di ima. Kita mau curiga mana ayo mau Indonesia, Ayo, Saya Ayo, Assalamualaikum. duit, masian Indonesia. bukan duit. bukan ada Um, ayat tuh, oh, ayo. Ayo. nek cager cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cagar, cigar, cigar, cigar, cigar, cigar, ayo kita tidak asam lu kajar ya, tidak asam sudah menyebola lagi oh lagi guna-guna hmm. dimakan halus shhh nah. mah emak cager ha? cager cager alhamdulillah cager anak emak nengat emak meninggis para roho jalan tekan di jam perumahan Car carik carik yoo orang emak boka cager emak inget kak emak inget kak emak yo orang Tak buka rambutan, banget. Karena emak, emak, ipat emak, emak, Narsi! Si Lain. si emak, uh, uh, you know. si emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, emak, sorangan emak, hmm? bukak kawin dulu, ini akan murah cina. Ya. Kedap kenyang, mak yang dak cayiknya, yeah. entong entong, entong rapot, repot repot, mak entong aja aja. Mak sekolah cuci, mak cuci. Iya emang boga cayik gitu Begas, boga tuh orang deg meta begas. Mak, hmm. entong repot repot, ini ini. Eh saya guys sekarang budak lagi sekolot gitu. Malik budak ni gitu. kamari ya, tiap tiap balik ke sendal, eh tanu bisa kek kek antehan dap nek pundung. Hayang senang anu engke engke kan dipincak engke engke kan teh bantuan ini Bisa lumpangin manis itu iya. iya. tapi hayangwe kan warna yang kabujan cina nini dasar bisa asal guruloh narsi narsi uh, uh. narsi narsi anak emak kamu iya tuh Gimana nyari wae, woi masih mimin, mah dek yang tersinari, anak emak heeh, sayang tadi, heeh, satu narsi teh, ih, sih, mana anak naks, heeh, ay nggak boleh oboh hukum, dorak, kakak, indung, mah, ku ay nges, bisa, oh, anak emak, ih, karat, nyambung, anak emak, ipat, cak, cak grup, atuh, eh, nah. ika si ipat. Sinar sih, neng sih, narsih, pali, Narsi. nari pali, nari pali, nari pali, nari pali, karunya pali, nari pali, nari pali, nari pali, nari pali, nari pali, nari nyuguhan, teh. Eh, nyuguhan, cik, nyuguhan cik. Saher, saher, alhamdulillah, sahur, sahabat, tujuh, cairan, iya, api, abin sahabat, ari, teh ah, ngoprek, wa saha, urang incu di Saraki yang lebih detail, muka Malik, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, mah nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, nuburu, Yana gimana itu nyebokan <coughs> iya. <coughs> iya. isuk teh te, Batuk Setengah <coughs> nah, <mati. coughs> batuk wae.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 ipat empat, nama mau gresmau. Gresmau, uh. sampo, urat, apara regat. Nyo, uh, si ipat gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, gresmau, <tuk> eh bantuan. eh emak jadi desok menang bantuan tara bantuan naon bantuan doa nya oh, oh, doa supaya naon itu itu enak emak iya waduh nganturan nganturan karunya seling emak <tuk> <tuk> masih akhir kita ini rupanya ya <tuk> emak orang doa kan masih tereh tereh naon hari uc tereh <tuk> <tuk> naon yesh emak ini ini nisya teteh tajun abang iya dimana jumurang Sebudak sih diajar kun. Kita tuh udah, udah ngajarkun. Udah itu ngajarkun. Kursi, kau ngajarkun tadi curah. Gue nggak kuai. Tadi aku gara-gara minum nyanyi. Hanya mau buka cair doang. Sudah makan dengan ini, nih nembu bolong. Itu, itu, itu, itu sih nyanyinya. Ijo mate, eh, eh, minta duit, minta duit.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 Film Baraka kolot nama wakil yang memiliki tampil-tampil tambah ya, suruh peran siapte, siapte menjelang hidungmu, siapte kekurangan anak, ketemu, ngomong-ngomong salafi buru, heeh, boga duitnya mata tuh, ampura atuh nyanyi, mata tuh boga duit, eh nama tuh gue Icis, eh, materik di bawah pindah, kusinarsih, dek di bawah pindah, heeh, toh pindah, kekai masinarsih, iya, ih, materik di kontrak, kek dijual mama Embung Na Iwae Didi emak kagencet perumahan Emak nguruskan urus penjelma orang tua rauh Penjelma perumahan mama Embung jadi Iwae Ngeh sajen Si Ipat I Tutut Ipat Si Aisyah tekembara Ke hari tete kembar. Cuman Ipat ni Kalo warna tina nu bener Ipat ni Kalo artinya tinggal Aisyah Aisyah Ipat yang lu bener Ayo, ayawah barang-barang jeng, barang jeng bisa karek nyusul main kasih ipat waikak ka urang. Ada anak mama Okay. Ini Ini Sebaju? sih. anak di dapur apa di mana di si ipat, anak siak anak siap. si ipat si nyai kali itu nyek. Astag biru lagi. anak anak tebuet kilometer Iya. Entar Ya itu. Coba coba Coba kurang. gitu. Angkat, angkat, Ini Cai Eh, mana nyamuran darah apa kasih ma? Atuh nyai, Ayo, Mas ya, ke mana, Mas ya? Ayo, ya, Oh, karena ada, eh, taruh gak taruh, nah, iya, berdua untuk eh, eh tuh, oh, omelan, omelan eh, mak nah. ya, ma. bu, muji istighfar istighfar, Cek <sukur> banget, gue mah mau ya Uraan emang mau nih si Nyai Eh kaget nih wah Gunaan